Oke teman-teman sekarang kita cobain di selokan kecil dulu ya pinggir jalan Mudah-mudahan ada ikan cana limbatannya teman-teman ini kayanya dibalik daun ini nah, nah dimakan dimakan teman teman sikat tuh eh rimnya warna oren. Oke teman-teman, baru saja kita mendapatkan satu ekor ikan cana limbarka dengan kualitas siap yang cukup baik ya. Rimnya warna oren teman-teman. Mantap. Oke, nice. Kita lanjut berburu lagi. Let's go. Adaan teman-teman. Sini adaan kita Ini ya. Ayan, ayan Den. Ah, ayan. Ini teman kita dewa. Teman ini. Papa. Oh, iya iya iya iya. Oh, ini nih nih teman-teman tuh. Nih. nih Dapat. Uh. Oh. Tuh. Tuh. Oh. Wih. wih. ya teman-teman. Rimnya oranye. Oren kemerahan. Tuh. Wah. banget, teman-teman. Cuma pakai tangan doang ya. Gokil. Uh. Oh. Oke, kita bungkus. Nice. Oke nih, teman-teman. Hasil Tangan dewa ya tuh. Uh, rimnya warna kan semu kemerahan dikit teman-teman. Wow. Oke okay, nice kita lanjut berburu lagi. Let's go. Kita coba sekarang di sini. Kosong. Udah mantep, weh. Nah, di sininya nih, di sininya, teman-teman, limbar Pak okay, langsung hai, hai, ada ada ada, hai, hai, langsung disamber hai, langsung dua tiga sikat tuh sopiru ajim asupin kapasitik dulu biar terlihat jelas rimnya teman-teman uduh loncat deh kaki lengco oke teman-teman jadi inilah pocil yang baru saja kita dapatkan rimnya di sini oren-oren ini perkiraan 10 sentian teman-teman lumayan gondrong sih Gila gokil oke nice Nah, kita turun ke bawah. Di sini juga ada aliran selokan. Air nah, halus ya, dan lo daunen. Ada yang paralon di sana ya, mah. Ting dina ya. paralon. Kita. Ya, ya. Kita cobain di sini dulu. Uhuh, ada ada. Ada ada teman-teman. Ada, ada langsung disambar. Sikat. Ah, dear. Kabur coy. Kabur teman-teman. Kita cobain di sini. Ah, nah, ada ada Ada ada teman-teman. Wih, gede coy Tuh Tuh Eta kerdahar Eta kerdahar oh, gede. Sikat Wuh. Tuh, gede teman-teman Wih, merah Merah Tuh Wuh, Wih, wih Lihat Tuh Uh, jumbo Kita mendapatkan yang Jumbo teman-teman Wuh, wuhui, gokil. Mantap, mantap, mantap. Kita bungkus dulu. Ih, lihat ya, tuh matanya. Merah. Matanya sedikit kemerahan teman-teman. Yuk, Oke teman-teman, ini hasil yang jumboan tadi. Wah, rimnya warna oren teman-teman. Aroren -or ya rimnya terima, ay. Jumbo ini ada sabranya 20-an ya 17 sentian lah teman-teman Oke yuk lanjut Oke kita coba di perload yang tadi ya Wih wih ada lagi ada lagi Wih wih ada lagi teman-teman Tuh tuh tuh, tuh, tuh sampai oh. diambil sampai diambil uh uh abis abis abis, abis. sikat Aduh jika namanya, no, tadi di paralon sajodoh dan e. Nuh, jadi kabur. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. sikat, oh, oh. No. Jadi. Uh, Uhu. Lihat. Gelo. Wahai. Mantap, mantap, mantap, mantap, Oke, lihat teman-teman, tuh. Waduh, rimnya gila. Gok skill gondrong, anatominya oke. Okay. Punya mah Tuh Ini perkiraan jantan, teman-teman. Bodoh -teman. gondrong. akhirnya kita dapat yang gacoran teman-teman keren